Baik, selamat sore teman-teman. Sore, Bu. Kita akan sore, Bu. Buka kelasnya dalam doa ya. Yuk, mari kita buka dalam doa. Saya pimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom meeting ini. Hari ini kami akan membahas mengenai materi yang sudah dipelajari dan juga untuk penyelesaian tugas besar kami. Biar kami memberkati kami untuk praktikum kami hari ini. Kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Horiya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Mari kita dokumentasikan pertemuan kita. Boleh minta bantuan untuk menyalakan kameranya ya. Oke, teman-teman. Senyum ya. Lihat kameranya semua. 3, 2, 1. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan adakan review. Karena yang insert apd nya sudah pada bisa ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang mau tanya tentang tugas besarnya atau sudah dibahas di kelas teorinya atau bagaimana, boleh kasih info ke saya ya kan ya lumayan kesempatannya di pertemuan ini apakah ada yang ingin bertanya? karena saya juga ada nyiapin latihan mandiri buat teman-teman kalau misalnya nggak ada yang mau tanya tentang tugas besar saya akan langsung ke latihan mandiri itu tapi kalau ada yang mau tanya, kita akan bahas dulu Bu paling kalau yang dari kelompok aku yang kelompok Shirley ya. itu tuh uh, kemarin tak aku tuh sempat dapat komentar dari Ibu T yang uh, relasinya itu ya Bu. Mm -hmm. Boleh aku coba eh boleh aku coba lagi boleh aku share screen Bu? Kayak boleh boleh. Cek saya buka uh, share screennya Silahkan share. Oke, um, aku udah join Bu pakai PC ya, sudah saya admit juga. Hmm. gitu loh bentar. oh continue Hanya kalau coret-coret nggak -coret, eh, ngobrol bareng takutnya nanti yang saya maksud berbeda dengan yang teman-teman tangkap ya dari coretan saya silahkan eh, boleh bu oke silahkan pin kalau punya pin saya download punya saya juga uh, Juan boleh minta share pin maaf, Sya tolong ya atau enggak saya panus. Eh, bentar ya, hmm. tanya lagi teman-teman terkait tugasnya. Kalau nggak ada, saya mau kasih sedikit tantangan hari ini, tapi ini bebas ya. Mau dikerjakan atau tidak, bagi yang berkenan untuk mengerjakan berarti harus masih ada di meet tunjukin langsung. Kalau yang enggak boleh juga. Hari ini sih nggak ada tugas yang ada di CLS. Enggak nggak nggak ada yang harus dikumpulkan. Teman-teman kalau mau pakai waktunya untuk kerja tugas besar juga silahkan. Tapi bagi yang mau nyoba, saya ngajakin teman-teman bikin ini. Ikut atau mau live meeting boleh ya, silahkan teman-teman. Kalau yang masih mau ikut boleh ada di room ini. Kalau misalnya ada yang mau pakai waktunya untuk tugas besar atau mau Ngejalan kegiatan yang lain juga boleh, silahkan boleh leave meetingnya bebas ini, mas. Gitu. Tapi buat yang udah belajar web dan mau ikut tugas mandiri ini, yuk dicoba buat seperti itu di browser. Tampilannya, apakah berhasil?